Kembali lagi bersama saya di Milestari SPD di info tentang Madrasah yang dikemas dalam MTSN 7 Lusingai 100. Berikut liputannya. Madrasah Senawiyah Negeri 7 Lusingai Selatan menggelar upacara dalam rangka peringati Hari Pahlawan yang ke-77 di halaman utama Madrasah, Kamis 10 November 2022 pagi. Pembina Upacara Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Tujuh Hulu Sungai Selatan Jamjuri SAG MPDI menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa jasa pahlawannya. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari pendahulu negeri. Seperti yang ditunjukkan pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat dan diperingati secara seremonial saja pada setiap tanggal 10 November namun lebih dari itu bagaimana kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya tegasnya Kamat melanjutkan, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi untuk meneruskan pembangunan dan mengisi kemerdekaan setiap orang dapat berperan sesuai kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing untuk memberikan kontribusi bagi bangsa sebagai wujud pahlawan masa kini. Semua pahlawan patut kita hormati dan hargai, seperti pahlawan kemerdekaan yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk melawan penjajah, pahlawan pendidikan seperti guru-guru kita yang telah mengajar dan mendidik hingga kita bisa menjadi seperti orang saat ini. Juga pahlawan yang ada di rumah kita, yaitu orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan, dan menjaga kita. Lanjutnya, sementara wakil kepala madrasah bidang kurikulum MTsN7 Hulu Sungai Selatan, Haji Taufikur Rahim SAG, memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik yang telah bersedia menjadi pelaksana upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 yang berlangsung dengan hikmat dan sukses kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tenaga pendidik yang telah bersedia menjadi pelaksana upacara hari ini, katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan, sebagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2022, yaitu Pahlawanku Teladanku, yang mana pada masa lalu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham paham radikal dan termasuk berjuang melawan dampak dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun. Sampai jumpa